Hai Assalamualaikum, hari ni aku nak cuba burger terbaru daripada Mary Brown Rasanya yang barunya tu warna bun tu je Sebab salted egg dah pernah ada kan sebelum ni Tapi agak kecewalah lah sedikit Udayus Sebabnya sepatutnya dalam set tu Yang berharga RM15.90 Kita ada dapat air Pink ni Tapi tak sampai lagi katanya Mana boleh Sepatutnya sampai sebelum nak launching kan Produk barulah kan So ini air grape je lah Tak adalah pink lemon ni Yang ada hanyalah burger Burger saja Burger pink Marilah kita lihat Macam ah uh, Ini dah agak lama eh Dah berjam So tak adalah eh janganlah expect. Oi, oh, melekat weh. Dia punya band tu yang bawah tu. Expect burger dia lawa sangat sebab dah sejuk dah pun. Ha. Nampak. Salted egg dia melempah dah dekat sini. Hmm. Ini ada fries lah macam biasa. Ah, uh, band dia warna uh, okey, aku ni aku letak ni ke tepi dulu lah Ada band dia warna pink, lepas tu peti ayam. Dan juga dia punya sauce salted egg. Tu je aku rasa dah ni. Sebab sebelum ni salted egg dia memang sedap bagi aku. Memuaskan. Itu. Tak ada keraguan lah. Haa, press phone dalam mouth. Woo. Show shit. Okay. Kita taburkan sos dulu dekat sini. Haa. Haa, mari kita baca doa dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kita minum dulu air grape kita hmm, Baru nak merasa penuh menit Bismillahirrahmanirrahim Besar eh kat sini Tapi dia punya sauce banyak dah dalam ni Bismillahirrahmanirrahim Aku boleh kata, kata kan Ban dia memang lembut gila we roti uh, Ban dia memang lembut Tak ada Tapi ada rasa Pedas-pedas sikit Salted egg tu Tapi memang sedap Aku tak payah tambah sos pun weh. dah sedap dah Ta Ada juga rasa pedar-pedar Tapi Cumanya tak banyak Banyak sangat Oh patutlah sebab ada cili di situ Banyak juga sos dia tapi Banyak yang tumpah Kelang kabut kot Dia orang nak buat Makan okay, lagi okay. eh, Susah gigit kita lah mana ya nôn nhặt gan. Không mong mà gan. last bite patty dia memang memang besar rasa salted egg tu pun memang rich dan juga ada rasa pedas tu sebab sebelumnya aku dah pernah makan dan dia punya ayam salted egg tu aku memang suka So ini pun memang sedap Sebab bun ni tu lembut gila eh, Warna pink dah, Cantik eh Warna pink Lembut Nasib lah sedap So dapatlah mengatasi Kekecewaan Yang tak dapat air Pink lemonade Dari tu Korang patut cuba Okay Kita sama otter fries Tak baik lah Dah lemah Kan panas kan Mata pula berair Gengar Hmm <coughs> Sedih pulak Apa-apakah aku memang suka burger ni Memang best Korang kalau beli, jangan, boleh, korang boleh cuba Tak rugi Tapi teka orang lain-lain kan Okey, apa-apa jangan lupa untuk like video aku dan juga subscribe, okey. Aku minum dulu bagi habis. Bismillah.